Salam, kita berjumpa lagi. Berikut ini, kita akan membagikan tujuh tanda nyata. Wanita sudah telanjur cinta mati sama Anda. Wanita yang sudah cinta mati punya isyarat tertentu yang tampak dari perilaku. Wanita seperti ini tidak punya pikiran meninggalkan ataupun berpaling ke lain hati. Baginya, alasan kehadiran Anda di dunia ini adalah rangka untuk menyempurnakan. Dia tidak pernah mengeluh tentang pengorbanan tenaga ataupun waktunya untukmu. Selain itu, inilah beberapa tanda lain bahwa kekasih Anda sekarang sudah terlanjur cinta mati sama Anda. Yang pertama, dia adalah tipe wanita yang terbuka, jujur, dan mau percaya sepenuhnya kepada Anda. Setiap wanita yang terbuka terhadap dirinya dan hal-hal privat lain adalah orang yang bisa kamu percaya. Dia tidak segan menunjukkan hal ini karena kamu adalah orang istimewa baginya. Yang kedua, berani menetapkan Anda dalam rencana masa depannya. Ketika dia berani menempatkanmu dalam rencana masa depannya, ini merupakan pertanda khusus bahwa dia sudah yakin dengan hubungan yang sedang dijalaninya. Yang ketiga, mau menerima kekurangan dan tidak ada niatan untuk mengubah. Baginya mencintai adalah menerima seutuhnya. Dia tidak akan memaksa kehendak hanya untuk memberi makan gengsi atau standar kriteria menurut kebanyakan orang. Baginya, Anda hadir di dunia ini saja sudah cukup. Yang keempat, memilih berada di pihak Anda. Dia tidak akan meninggalkan apapun yang terjadi saat kalian bertengkar. Dia akan selalu kembali tidak peduli apa terjadi. Perbedaan pendapat bukanlah alasan yang bisa diterima untuk berpisah. Setiap hal bisa diperbaiki dan dibicarakan baik-baik. Yang kelima, dia setia, tahu cara memperlakukanmu, layaknya seorang yang berharga. Dia tidak pernah ada niatan untuk menduakanmu atau melakukan hal-hal yang barangkali akan menambah masalah dalam hubungan. Dia tahu bahwa Anda adalah orang berharga yang perlu dirawat. Yang keenam, dia tidak pernah jaim, menunjukkan rasa sayang pada Anda melalui perkataan maupun dengan perbuatan. Seorang yang sudah percaya akan dapat mengekspresikan perasaan cintanya dengan gamblang. Bukan berarti harus selalu terlihat mesra, tapi dia mengerti apa yang Anda butuhkan dan tahu bagaimana memperlakukan Anda dengan penuh kasih sayang. Yang ketujuh, meski banyak laki-laki yang mencoba mendekati Anda tetap jadi satu-satunya yang paling dibanggakan. Meski banyak laki-laki yang menarik perhatian karena punya kelebihan yang tidak Anda miliki, dia selalu kembali dan memandang ke satu arah yang sama, yaitu Anda. Cuma Anda sosok kebanggaan yang bisa mengembangi dan melengkapi dirinya dengan utuh. Demikianlah tujuh tanda nyata wanita, sudah cinta mati sama Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih, sampai jumpa.